Hey! Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak kepala sekolah yang saya hormati, juga para undangan. Terima kasih Pak Ustad Kukut, Pak Lurah dari dusun Jabran, dusun Banjaran, desa Jabran di kecamatan Karangkancana. Kemudian dari Lens Art juga terima kasih sudah hadir dari Mid Coffee. Terima kasih juga sudah hadir. Kita masih menunggu dari Solope, kemudian dari Kopi Lawu dan beberapa teman-teman yang lokasinya pernah kita jadikan dalam lokasi syuting jadi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian ini kita bercerita tentang kronologis acara ini uh, Alhamdulillah untuk tahun ini film-film yang diproduksi oleh SMK Negeri Satu Loragu dalam hal ini adalah Bonti Sinema berhasil meraih penghargaan di tiga provinsi yaitu juara satu semuanya. <SILENCIO> Kita sebetulnya ada semadang uh, kebiasaan, syukuran. Syukuran dalam bentuk makan-makan, dalam bentuk balah kecerakan dalam bahasa Sundasi. Tapi kemudian ada usulan dari anak-anak Pak jangan gitu dong. Kita pengen bikin sesuatu yang lebih Wah ya. Pengen sesuatu yang lebih wah Semoga dengan kegiatan ini bisa memberikan uh, Pengalaman berharga buat mereka Tentang bagaimana nanti di uh, Kehidupan yang nyata Bisa minimal mengadakan event-event yang sejenis Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Mudah-mudahan Gelaran acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendorong orang-orang yang menonton maupun yang ada di sekitar kru, di kalangan kru kondisi Sinema untuk lebih berkarya lagi, untuk lebih mengembangkan lagi imajinasi serta gagasan-gagasannya sehingga bisa diterima dan bermanfaat oleh masyarakat luas. Demikian. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi kepada Pak Ruiz dan kawan-kawan Undangan yang kemarin dia bisa saya uh, hadir secara langsung Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi makna dari penyelenggaraan kali itu Terima kasih dan mohon maaf 2022 Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Tapi ini yang pertama Perdana dan dilanjutkan ke depannya. Saya Zahra, saya Puspita. Jihan saya Nadine. Seru, Seru. banget, oh, itu oh, iya. uh, filmnya bagus-bagus, terus mengagetkan sekali ya. Iya, <laughs> kayak tertarik aja gitu, kru-kru-nya juga uh, hebat. Hebat ya, iya. kompak-kompak gitu menurut saya <laughs> oh, iya. Terus <laughs> yang gak nonton. Kayaknya bakal rugi banget sih ini Nyusul banget ya yeah, yeah. Yeah. <laughs> Ini filmnya bagus banget bener uh, Rating dari aku sih plot twist banget ya akhirnya tuh Apalagi tengeng Semoga makin kompak lagi Makin sukses Terus uh, menciptakan karya leng yang lebih bagus lagi <tangga>. Terima kasih okay, Dadah, dadah. <tangga>.